Oke, okay. perangkatan nama saya Arto Ungguli NIM Ini 2121127 Program Teknik Informatika Saya kuliah di Universitas Kristen Wira Wacana Sumba Di sini saya membuat program Untuk memenuhi kebutuhan tugas algoritma. Terus, kami membuat program matris yang artinya dari Nah, karena di sini saya sudah membuat programnya, jadi saya tinggal uh, menjelaskan isi dari program yang saya buat. Untuk yang bukanya seluruh F3. Oke okay, seperti biasa kita terus program kita is matrix, terus juga untuk variabelnya itu AB B T tidak Untuk, untuk matriks satunya itu dari 1 sampai 2. Untuk barisnya untuk kolomnya juga sampai 2 karena kita menggunakan eh, matriks 2x2. Jadi kita data integer dan juga matriks 2-nya eh, barisnya itu 1 sampai 2 dan kolomnya 1 sampai 2. nanti dia akan integer. Terus begin untuk membersihkan layar kita menggunakan clr.scr terus write input matrix A nya untuk data A nya itu 1-2 yang bagian baris nya terus um, begin lagi untuk kolum nya yang bagian B menggunakan 1-2 juga terus bikin lagi untuk uh, mintain PM mungkin bisa belajar ini terus saya lanjut yang bagian magnetik keduanya nah, ini untuk input magnetik B yang kedua terus ini sama juga untuk kolomnya dan barisnya itu 1 sampai 2 terus jadi tujuannya ini kita menjumlahkan antara matriks 1 dan matriks 2. Matriks A sama matriks B. Oh, ulangi e, sudah selesai. Jadi, matriks terakhir itu berdimen N N. Terus untuk menjalankan program ayo ah, kita compile dulu sudah sukses satu belum 9 successful dan untuk menjalankan program call 9 oke baris satu. Eh, untuk input matriks A-nya baris satu kolom satu, tekan 1 terus baris 2 kolom 2 Eh, baris 1 kolom 2 2 baris 2 kolom satu 3 terus 2 kolom 2 4. terus untuk input matriks B nya baris satu kolom 1 yang 5 baris 1 kolom 2 6 baris 2 kolom 1 7 baris dua kolom 2 delapan jadi signifikan tinggal menunjukkan uh, matriks A dan matriks B jadi 1 tambah 1 ya. 1 tambah 5, 1 tambah 5 terbukti bahwa 6 dan 2 tambah 6 terbukti 8 dan 3 tambah 7 10 betul dan 4 tambah 12 eh, 4 tambah 8 yaitu 12 jadi hasilnya betul dan sekian dan terima kasih semoga bermanfaat Hai.